di kabar pertama, Pak per ya, tentunya lagi heboh juga dengan wawancara bersama kuaku kuasa hukum Rizky Bilar. Di situ saat diberikan pertanyaan, ada pembelaankah mengenai tentunya kabar perselingkuhan Rizky Bilar? Tentunya, kuasa hukum Rizky Bilar menyampaikan no comment masalah itu. Tetapi, Pak ya, di sini ada keceplosan. Bilang no comment, tapi... Kuasa hukum Rizky Bilar menyampaikan, Rizky Bilar hanya menjelaskan, saya tentunya gara-gara selingkuh. Itu kalimat yang membuat para netizen atau para fans Bunda Lesti Kejora ini hanya bisa ketawa ngakak saja mendengar pernyataan dari kuasa hukum Rizky Bilar. Postingan ini diunggah oleh akun Pecinta Lesti Fatih. Kita simak kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini. Memang agak lain sih, tapi makasih lobang, makin banyak statement makin blunder, makin dibantai Komentar pun tentu banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Instagram Mama Habibie 3 mengatakan aku cuma mau bilang dia minum apa sebelum diwawancara Bir pelotok apa suhe, kok sama aja yang jadi beler katanya tuh Ada juga tanggapan lain? Dari akun Instagram Nungkia Ningsih mengatakan Sama amat kliennya kalau ngomong begitu True, muter-muter katanya tuh Ada juga tanggapan lain dari akun Nenden Permana Disitu mengatakan lar-lar mengingkari yang perkawinan Sudah tahu dede gak mau diduain cari lubang kubur sendiri katanya tuh ya Ada juga persahabat ya komentar selanjutnya dari akun Gina Marina 787 mengatakan, gak di real life, gak di telenovela, gak di drakor, gak di sinetron, kalau orang yang salah pasti selalu dan akan membenarkan diri. Lagu lama, kaset butut, wow. <gifuting> Itulah beberapa tanggapan beragam dari para netizen dan fans ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya tetap fokus mendoakan yang terbaik untuk Bunda Lesti Jora. Kemudian disimak juga bersahabat dia lagi heboh dan viral mengenai rekaman CCTV di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini saat setelah kejadian itu kabarnya Video rekaman CCTV setelah kejadian Alhamdulillah Bunda L terlihat sehat dan gendong Abang L keluaran Itu kalimat artikel dalam video tersebut persahabat ya Video ini pun diunggah kembali oleh akun Lesting Intifati Namun tentunya banyak juga tanggapan komentar yang berbeda dan beragam dari para netizen di antaranya persahabat dari akun, Sulastri 511 mengatakan ini siang hari tanggal 28 sebelum kejadian. Kejadian ketahuan selingkuh jam 1:51 dini hari atau bisa dibilang sudah masuk tanggal 29. Paginya tanggal 29 September muncul di pemberitaan pas malamnya acara infotainment watch di SCTV yang Lesler gak jadi datang karena masalah KDRT. Ada yang bilang ini sebelum kejadian, karena terlihat Bunda lesi masih seger. Dan kita lihat juga dia ya, komentar selanjutnya dari Fatmawati Tuti mengatakan, ini sebelum kejadian bukan sesudah. Kita lihat juga jawaban dari diari al -Fati. Orang Lesti lapornya tanggal 28 malam kok tanggal 29 kejadiannya. Lihat lagi deh di Youtube katanya itu ya. Ada juga tanggapan Cipi Teva mengatakan kejadiannya itu tanggal 28 jam 1 pagi yang kedua jam 9.47 siang. Nah itu jam 11 siang jadi itu sesudah kejadian baru malamnya dedek lapor. Banyak komentar beragam tetapi kita fokus untuk selalu mendukung korban karena... Bunda lesti butuh support dan dukungan. Dan untuk selanjutnya kita lihat juga Cidukan di kota Mekkah. Ini saat Bunda lesti keluarga lagi melaksanakan umroh bertemu dengan Ustadz Suki al Buguri. Namun kita salvoak dengan Aa yang memeluk erat Bunda untuk menguatkan. Insya Allah membuat kita menangis, membuat kita terharu. Membuat kita semakin respect banget dengan keluarga ini Semoga Lesti benar-benar menemukan jalan keluar yang terbaik Kita selalu mendoakan yang terbaik Ada sebuah kalimat juga yang diunggah di postingan ini Allah sebaik-baiknya tempat kembali Allah sang maha pemilik batin kita Maka tenangkanlah hati orang-orang yang sedang tersakiti Amin kita juga salvo kalimat caption yang dituliskan oleh akun abang underscore l bunda dipeluk aa beni nguatin adiknya sama-sama masya allah luar biasa kemudian di komentar pun tentunya banyak tanggapan dan respon yang diberikan di antaranya dari akun Erna-Erna 1651 mengatakan, Ya Allah, semoga dedek Lesti kuat. Allah berikan yang terbaik buat dedek Lesti. Amin. Itu bentuk doa yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu mensupport dengan tulus Bunda Lesti Kejora. Kita lihat juga tanggapan lain dari akun Tiana Aldis. Mengatakan, Kenapa setiap melihat dedek, fatih, dan keluarga hatiku ini iris air mata ini gak bisa ditahan, betul sekali persahabat Kalau melihat Bunda Lesti, Abang El, tentunya kita tiba-tiba terharu sedih, menangis Karena er, nggak nyangka banget dan pastinya gak kebayang apa yang dirasakan oleh Bunda Lesti kecoran. Hanya doa dari kita yang selalu diberikan untuk Bunda Lesti menjadi penguat, menjadi penyemangat Mudah-mudahan Bunda Lesti bangkit kembali. Amin. Dan selanjutnya, disimak juga Cidukan dan potret Abang El di Makkah saat mengikuti Bunda dan keluarganya. Umroh Masya Allah, BBL, anak yang sangat hebat, anak yang sangat kuat. Ini mah calon tentunya pembela Bundanya ini Masya Allah banget ya. Abang El mudah-mudahan sehat terus, amin Kemudian kita lihat juga bersahabat ya Ada sebuah tentunya komentar Yang tentunya diposting oleh Only Lestivati Komentar Rizky Bilar yang katanya lima menit sudah dihapus Ini komentar di fitnya Ricardo Sinaga persahabatnya. Komentar Rizky Bilar, kita lihat bersahabat ya kalimatnya Allah pansos kau kayak tahu kejadian sebenarnya aja kan? Dulu aku dekat Lesti, kau larang-larang, kau bilang gak level aku. munafik kau. Itu kalimat komentar yang diberikan oleh Rizky di Postingan Bang Ricardo Sinaga. Tetapi memang banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan juga. Dari akun Davi 1608 mengatakan, Dari komenan dia aku bisa menyimpulkan, Memang Lesti bukan tipenya dia yang jadi pertanyaan, Kenapa harus nikah dan dia selalu bilang nyaman deket Lesti? Kalau nyaman kenapa ada isu perselingkuhan dan yang menjabar perselingkuhan istri sendiri? Kasian banget Lesti. Dan sekarang lawyernya bilang si RB cinta anak istrinya. Karir hancur nggak apa-apa yang penting jangan rumah tangganya. Yang bikin hancur bukannya kalian berdua Lesti nggak akan merong-merong kalau nggak dibikin panas Itu kalimat tentunya kesimpulan dari salah satu fans Yang menjabarkan soal permasalahan KDRT Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat ada tentunya pernyataan langsung dari Teh Ocha Mengenai kejadian KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora Teh Ocha menyampaikan Teocha mengaku dihubungi Lesti pada malam kejadian. Wow, kalau sudah dihubungi berarti membetul sekali ada tindakan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kita doakan saja, mudah-mudahan masalah ini tentunya bisa cepat terselesaikan, dan mudah-mudahan ada jalan terbaik untuk Lesti Rizky Dilar. Kita masih menunggu kejutan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan kabar bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.